saat upload video adalah saat yang krusial saat dimana kita input data-data tentang video kita maka pastikan kita nggak salah input data tentang video kita karena kalau kita salah maka metadata yang diterima oleh algoritma youtube juga akan salah dan algoritma youtube juga akan kebingungan mempertemukan video kita dengan penonton yang tepat bahkan channel kita bisa gagal monetisasi gara-gara metadata video kita yang menyesatkan algoritma youtube Nggak mau kan ini terjadi pada channelmu makanya yuk tonton videonya assalamualaikum halo guys ketemu lagi di samgasu channel di channel ini kita akan membahas trik-trik dan tutorial seputar youtube untuk para youtuber bagaimana membangun channel dari nol sampai bisa dimonetisasi dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di youtube jadi pastikan kalian subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya. Karena selain gratis, kalian akan mendapatkan banyak manfaat seputar YouTube dari channel ini. Proses uploading video adalah proses awal yang sangat krusial untuk kita dalam ber-YouTube. Ibaratnya kita punya sebuah toko, kita ini sedang launching produk baru. Nah produk baru ini maka kita perlu... Memberikan keterangan kepada calon pembeli kita tentang produk kita yang baru ini Bahannya dari apa, fungsinya untuk apa, dan lain-lain Agar si calon pembeli ini tidak kebingungan memahami tentang produk baru kita ini Ibaratnya kita punya sebuah toko Kita punya etalase-etalase nih Etalase A, B, C, dan seterusnya Nah, kita punya produk baru Kita bisa menentukan produk baru kita ini akan di akan ditaruh di etalase mana Yang sesuai dengan kategori produk ini. Misalkan etalase A makanan, etalase B alat mandi dan lain-lain. Nah, kita yang punya toko, kita akan mudah menentukan barang ini di etalase mana. Kalau di YouTube, yang punya tokonya itu YouTube, yang punya etalasenya itu YouTube. Jadi, yang akan naruh video kita di etalase mana itu si YouTube. Tugas kita adalah memberitahu si YouTube tentang deskripsi video kita. Video kita tentang apa, masuk kategori mana, kita kasih tahu ke YouTube agar video kita diletakkan di etalase yang sesuai dengan kategori video kita. Saya kasih gambaran sederhananya yang gini, misalnya kita punya video, kita punya video baru, kita mau upload ke YouTube, ibaratnya tuh gini, Pak YouTube, aku punya video baru nih, tolong dong taruh di etalase gitu. Nah, si YouTube ini kan nggak akan nonton video kita, ya nggak tahu video kita tuh tentang apa, kategori apa, cocoknya ditonton untuk siapa gitu. Nah, itu itu adalah tugas kita menginput data tentang video kita agar si YouTube ini ngerti, oh video video saya ini tentang ini, oh video saya ini tentang gaming, maka taruh ditaruh sama YouTube di kategori gaming dan akan dipertemukan dengan penonton- penonton yang suka nonton video gaming gitu loh Paham ya sampai sini ya kalau kita salah menginput metadata video kita maka algoritma YouTube pun akan bingung ini video tentang apa karena si YouTube ini bukan manusia dia ini bot AI ya komputer AI artificial intelligence jadi dia nggak nggak nonton video kita, Nggak, kita upload video terus ditonton sama YouTube. Oh, ini kategori gaming. Ini cocoknya dikasih nonton si Paijo nih, suka nonton gaming. Nggak, si YouTube nggak nonton video kita. Dia cuma mencerna dari metadata video kita. Nah, tugas kita adalah menginput metadata video kita agar sesuai dengan isi video tersebut. Jadi, si algoritma YouTube ini nggak akan salah memahami video kita, gitu loh, sehingga YouTube bisa mempertemukan video kita dengan penonton yang tepat dan bisa merekomendasikan video kita untuk penonton-penonton yang tepat nanti akan saya kasih tutorialnya gimana cara mengisi metadata video kita yang tepat sekaligus cara upload video yang tepat dari HP sebelum kita masuk ke tutorialnya saya mau ngasih tahu dulu ke kalian beberapa poin yang penting yang perlu diperhatikan dalam mengupload video yang pertama yaitu thumbnail video kemudian yang kedua judul video yang ketiga deskripsi video deskripsi video ini berisi hashtag atau geotag kemudian yang keempat tag video tag video ini beda sama hashtag ya kemudian yang kelima kategori video yang keenam ada batasan usia video kita tentang untuk anak-anak atau bukan untuk lebih jelasnya saya akan kasih tutorialnya ke teman-teman tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya karena akan banyak video-video bermanfaat untuk kalian dari channel ini oke ya enggak usah berlama-lama kita langsung praktek aja kita langsung ke TKP nya oke guys kita udah ada di tutorialnya untuk proses uploading dari HP agar kita bisa setting lengkap kita harus pakai browser karena kalau pakai aplikasi youtube kita nggak bisa setting lengkap cuman bisa upload video doang nah kalau dari browser kita bisa settingan lengkap semuanya ada dari laptop atau dari pc pun sama karena nanti masuknya ke browser juga nah untuk memulai uploading kita masuk ke website youtube studio ya Nah ini kebetulan udah ada historinya, alamatnya tuh studio.youtube.com Kalau udah diketik klik aja, nah ini halaman awal dashboard channel, ini karena saya udah login ya, kalau teman-teman belum login nanti akan muncul jendela login, disitu akan ada email dan password untuk login, Nah kalau udah login tampilannya akan seperti ini, kita landscape aja ya biar enak, di pojok kanan atas ini teman-teman bisa lihat ini adalah akun kita atau channel kita, ini untuk memastikan kalau kita udah login di akun yang benar jadi di channel mana nanti video kita akan diupload ini kan udah sesuai ya ini nama channel saya, kalau misalkan belum sesuai teman-teman bisa ganti akun dari sini, Nah, nanti di situ akan ada pilihan akun yang harus di login yang sesuai dengan channel kita. Kalau ada sesuai, kita langsung masuk ke proses uploading. Bisa dari sini yang ada tulisan buat ini. Ya, sama. Atau dari tanda panah di atas ini, upload. Kita klik yang ini. Kemudian pilih file. Nah, ini untuk menampilkan file lengkapnya klik yang di pojok kiri atas ini pilih video kemudian cari di folder mana video yang akan diupload nah oke okay. ini videonya sedang diuploading nah settingan pertama adalah kita nulis judul videonya di sini Judul ini harus yang mewakili isi video ya. Deskripsinya tulis aja deskripsinya yang sekiranya buat pancingan orang supaya ngerti video kita tentang apa atau bisa jadi pancingan orang agar nonton video kita jadi buat orang penasaran dengan deskripsi video ini nah untuk catatan mengisi deskripsi ini jangan menuliskan tag di deskripsi biasanya kesalahan teman-teman itu menuliskan tag video di deskripsi ini nggak boleh ya, ini bisa menyesatkan algoritma karena ada tempat sendiri untuk mengisikan tag video bukan di deskripsi ini kayak gini nih, salah ya? Nggak boleh nulis tag di kolom deskripsi. Kalau mau kasih hashtag, boleh di sini. Nah, misalkan hashtag seperti ini. Ini nanti akan nongol di bawah video hashtag ini. Kemudian thumbnail, thumbnail ini bisa dipilih dari potongan dalam video atau bisa di-custom. Kalau mau custom, tinggal upload thumbnail pilih gambar cari di mana bebas nah kemudian untuk playlist ini video setelah diupload nanti akan otomatis masuk di playlist silahkan tentukan di playlist mana video ini mau ditaruh kalau misalkan nggak mau dimasukkan ke playlist ya nggak usah dipilih dilewatin aja Kemudian penonton Ini ini bagian yang sangat penting ya Untuk channel kita Untuk video kita Ini ada dua pilihan Pilihan yang pertama video ini dibuat untuk anak-anak Kemudian pilihan yang kedua Video ini tidak dibuat untuk anak-anak Jadi pastikan sesuai dengan isi video kita Kalau video kita memang dibuat untuk anak-anak ya isi aja di kolom pertama video ini dibuat untuk anak-anak konsekuensinya nanti di video itu nggak bisa komentar kemudian kita masuk ke setting lanjutan klik ini opsi lainnya promosi berbayar ini adalah pilihan untuk kalau video teman-teman itu ada promosi di dalam video bukan iklan ya, bukan iklan dari youtube ini promosi yang ada di dalam video endorsement misalkan misalkan dalam video kalian itu kalian bikin iklan iklan suatu produk di dalam video tersebut nah, maka agar ramah dengan penonton agar penonton tahu bahwa di dalam videomu itu ada iklannya ada endorsementnya centang di bagian ini video ini berisi iklan nah nanti dalam penayangan video akan ada tulisan disertai promosi berbayar kalau kalau enggak ada endorsement nggak ada iklan dalam video kita nggak usah diisi biarin aja dilewatin aja nah kemudian pengisian tag ini yang tadi saya bilang di atas pengisian tag enggak boleh di kolom deskripsi karena YouTube udah nyiapin kolom sendiri untuk pengisian tag tag adalah kata atau kalimat yang memperkuat isi dari video kita atau yang berhubungan dengan isi video kita misalkan video kita tentang gaming maka isilah tagnya yang mengarah ke gaming Misalkan youtuber gaming, gaming pemula, gaming nama gamingnya apa, mobile legend, isi mobile legend. Nah kalau youtube saya ini tentang youtuber pemula, maka isi yang sesuai dengan isi videonya. Nah kalau udah selesai, klik di keluar kolom. Nah maka jadinya akan jadi tag yang aktif seperti ini. Untuk ngisi lagi, klik lagi. Kalian bebas mengisi tag ini sebanyak-banyaknya dengan catatan nggak melebihi jumlah karakter yang udah disediain YouTube. Di sini ada tulisan 500 karakter, jadi pastikan nggak lebih dari itu karena kalau lebih nanti ketika mau uploading nggak bisa karena. Tagnya kepanjangan. Ketika mengisi tag, jangan pakai tanda pagar. Barangkali kalian masih sering mengisikan tag pakai tanda pagar seperti ini. Ini salah ya, nggak boleh kayak gini. Ini nggak akan terbaca oleh algoritma sebagai tag video. Karena untuk hashtag ini tempatnya di kolom deskripsi, bukan di kolom tag. Di kolom tag ini hanya berisi kalimat atau kata-kata yang sesuai dengan isi video, bukan hashtag. Kalau hashtag, tempatnya di kolom deskripsi. Jadi, jangan kebalik ya. Hashtag nulisnya di kolom deskripsi, kalau tag nulisnya di kolom tag, dan nggak pakai tanda pagar, nggak pakai hashtag. Jadi, yang kayak gini salah. Kalau udah, next ke pemilihan bahasa ini untuk memastikan kalau penonton kita ada dari luar Indonesia. Pilih bahasa Indonesia, kalau udah lanjut gini ke tanggal perekaman pastikan tanggalnya sesuai ya hari ini ya bener kalau udah lanjut kemudian lokasi video kasih video ini bisa diisi sesuai dengan lokasi kalian untuk pengisian lokasi video ini kita harus milih salah satu ya antara hashtag atau lokasi video karena kalau kita isi lokasi video hashtagnya nggak akan nongol di bagian bawah video kalau lokasi video ini diisi nah kalau kalian menghendaki yang nongol di bawah video itu adalah hashtag maka kosongkan lokasi video ini karena kalau lokasi video ini diisi hashtagnya nggak akan nongol yang nongol adalah lokasi video jadi harus milih salah satu hashtag atau lokasi video nah kira-kira yang tepat untuk video kalian apa apakah hashtag apakah video nanti akan saya bahas di video lain tentang bagaimana memilih pilihan yang tepat apakah hashtag atau lokasi video karena nggak semua video sesuai ya karena ada beberapa video yang lebih efektif menggunakan lokasi video ada video lain yang lebih efektif kalau menggunakan hashtag jadi pastikan kalian nggak salah pilih pilih hashtag atau pilih lokasi video ulasan lengkapnya akan saya bahas di video yang lain tentang apa kegunaan hashtag dan apa kegunaan lokasi video apa kelebihannya masing-masing dan sebaiknya kita pilih yang mana nanti akan saya bahas di video saya yang lain jadi pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan notifikasi jadi ketika nanti saya upload video tersebut kalian dapat notifikasinya dan bisa segera diaplikasikan Oke kita lanjut ini untuk lisensi dan distribusi dilewatin aja biar default nah kemudian selanjutnya pengisian kategori video ini penting banget untuk menentukan video kita kalau tadi saya sebut di awal itu etalase nah kategori video ini adalah untuk menentukan video kita nantinya akan ada di etalase mana gitu ibaratnya silahkan dipilih kategori sesuai dengan video kalian kemudian komentar ini pilihan kalian kalau kalian mau izinkan semua komentar silahkan atau tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau Masuknya, kalau ada komentar-komentar yang sekiranya dianggap oleh YouTube sebagai tidak sopan atau spam maka dia nanti akan masuk ke kolom spam nah kita akan dikasih pilihan untuk menampilkan komentar itu atau enggak atau pilihannya ketiga kalian bisa menahan semua komentar untuk ditinjau jadi kalian bisa pilih komentar mana yang mau tampil di video kalian atau mau nonaktifkan komentar. Silahkan pilih yang sesuai dengan kemauan kalian. Langkah selanjutnya monetisasi. Kalau kalian udah channel kalian udah monetisasi, Silahkan atur monetisasinya di sini. Lanjut ke elemen video kalian bisa menambahkan layar akhir dan menambahkan iCard. eh uh, untuk dua poin ini layar akhir dan iCard nanti akan saya bahas di video lain untuk penjelasan lengkapnya jadi pastikan kalian subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya karena ke depan akan banyak sekali tutorial tutorial menarik seputar dunia YouTube Kemudian kita masuk ke yang poin keempat, yaitu visibilitas. Nah, visibilitas ini ada tiga pilihan, yang pertama pribadi, yang kedua tidak publik, kemudian yang ketiga publik. Kalau kalian udah yakin dengan video kalian, semuanya udah bener, maka kalian bisa langsung pilih yang publik. Kemudian jadwalkan jadwalkan ini untuk penjadwalan publikasi video kalian misalkan kalian uploadnya malam hari pakai kuota malam misalkan jam 1 atau jam 2 malam nah kan enggak efektif kalau kalian publis jam segitu nah maka sesuaikan waktu publis yang kalian mau misalkan kalian mau publis jam 9 pagi atau jam 11 pagi saat orang-orang istirahat nah silakan jadwalkan dari sini Nah, di, di sini ada hari dan jam. Nah, nanti kalau udah kalian upload video udah selesai, nasi YouTube ini akan mempublish video kalian sesuai dengan jadwal yang udah ditentukan di sini. Kalau kalian merasa nggak perlu, kalian mau publis saat ini juga, ya nggak usah diisi. Nah kalau settingan semua sudah selesai, tinggal disimpan. Dengan menginput data-data yang tepat tentang video kita, kita akan membantu algoritma YouTube untuk lebih mudah mencerna video kita tentang apa. Dan akan memudahkan YouTube untuk mempertemukan video kita dengan penonton yang tepat. Secara nggak langsung, algoritma YouTube akan mempromosikan video kita, agar video kita laku dan banyak yang nonton. Jangan lupa untuk tetap konsisten, bikin konten yang bagus, agar penonton itu betah nonton video kita dan betah dengan channel kita karena akan percuma algoritma YouTube mempromosikan video kita kalau video kita sorry to say jelek ya jadi penonton akan kapok nonton video kita misalkan hari ini video kita direkomendasikan oleh YouTube ternyata penontonnya pada gak puas pada kapok nonton sekian detik sekian menit udah pada kabur kalau penonton udah kapok, penonton akan males balik lagi ke channel kita. Akibatnya, channel authority kita akan jeblok. Nah, kalau udah gitu, YouTube nggak akan memprioritaskan untuk mempromosikan video kita. YouTube akan lebih milih pesaing kita, channel lain atau video lain yang sejenis, yang lebih berkompeten, yang lebih berkualitas, yang lebih disukai penonton, dan yang lebih membuat penonton betah. Inilah yang namanya persaingan dalam dunia YouTube ya. Kita... Bersaing untuk merebut hati penonton Penonton adalah raja di Youtube Bukan konten kreator ya Jadi yang diutamakan oleh Youtube adalah penonton Bagaimana cara membuat penonton itu betah berlama-lama di Youtube Karena semakin lama penonton berada di Youtube Maka semakin banyak juga duit yang akan dihasilkan oleh Youtube jadi pastikan kita buat konten yang berkualitas, yang bagus, yang bermanfaat, yang menghibur Yang kira-kira bisa bikin penonton betah nonton video kita Dan buat mereka bisa subscribe ke channel kita Dengan begitu channel authority kita akan naik Dan kita akan semakin dipercaya penonton dan dipercaya oleh youtube Tetap semangat bikin konten ya Ingat, semua orang bisa jadi youtuber Dan semua youtuber bisa sukses Termasuk juga kamu. See you on the next video. Insyaallah, saya pamit. Assalamualaikum.